Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani Santai Siang kalian saat ini tentunya Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru para sahabat ya Seputar Lesti Kejora dan riski bilar Tentunya sebelum ke kabar terbaru siang hari ini kita keunggahan pertama para sahabat ya Kita lihat ada sebuah info buat kita semua Tentunya info dari Muhar Siwi para sahabat ya Kita lihat nih lagi-lagi tentunya kekocakan dari les yang bilar membuat kita semakin bahagia aja para sahabat ya. Tentunya Bu Harsiwi dalam aku pribadinya menginfokan kepada kita semua jangan sampai lupa nih untuk menyaksikan acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar para sahabat ya. Yang akan mengundang canda tawa banget ya para sahabat ya. Selain tentunya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya kita mendapatkan kebahagiaan juga para sahabat ya. Jangan lupa saksikan tentunya setiap hari di Indosiar hadir nih kejutan spesial dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar yang akan menyuguhkan tentunya pencerahan kebahagiaan buat kita semua lewat tausiah dari Ustaz Sufi Al-Muguri, para sahabat ya, yang akan memberikan ilmu-ilmu tentunya ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dalam postingan tersebut juga tentunya Bu Harsimi mencoba sebuah kalimat caption dikatakan Bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu oleh umat Islam di dunia Namun tak jarang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak lepas dari hilap dan dosa Seringkali kita malah lalai untuk menjalankan ibadah sholat wajib ketika di bulan Ramadan Hari ini dalam tasbih Ramadhan Abadan Leslar akan membahas puasa tapi tidak salat. bagaimana ya menjalankan puasa tapi tidak salat sahkah puasa jika tidak salat? Ustaz Sufi Albugori atau Abah Ustaz Sufi buguri akan menjawab pertanyaan kita sore ini persahabat ya dalam acara Tasbih Ramadan. Tentunya Abah dan Leslar bersama tentunya kesenangan kita, idola kita calon pengantin kata Bu sih persahabat ya Kakak Ariski Bilar dan Dede dideklasiasi kejora. Tentunya kita harus dengar ini. Ini luar biasa banget. Pembahasannya persahabat ya kita wajib untuk menyimak Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban yang sangat tentunya baik Untuk kita jalankan persahabat ya, Mudah-mudahan puasa kita hari ini selalu diberikan keberkahan, kelancaran Dan tentunya mendapatkan pahala, amin Dan untuk ke kabar berikutnya persahabat ada info juga nih Tentunya uh, info ini kita dapatkan langsung dari akun resmi Les Lovers Indonesia persahabat ya Kita lihat sudah dipastikan tentunya si cantik Leslie Kejora akan tampil di acara Aksi Asia 2021 persobat ya. Jangan sampai ketinggalan nih sahur kita bakal ditemani oleh si cantik Dedek Leslie Kejora yang akan tampil di acara Aksi Asia 2021 jam 2 dini hari nanti persobat ya. Mudah-mudahan kita doakan nih untuk Dedek Leslie selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan amin alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya akun ofisial Les Lovers Indonesia mengeluarkan sebuah kalimat kesum, bersama digatakan halo Les La Lovers semuanya. Jangan lupa jam 2 nonton aksi ya. Akan ada Dede Leslie kejora. Salam Les Lovers Indonesia. Tuh persahabat ya. Langsung dari fanbase resmi dari Les La Lovers Indonesia yang menginfokan bahwa Dede Lesti pasti akan hadir di acara aksi Asia 2021. Dan untuk ke kabar berikutnya bersahabat kita lihat juga ya selain menonton aksi Asia kita harus wajib menonton juga nih acara jodoh wasiat bapak bersahabat ya yang akan tentunya hadir nih malam ini jam 9 malam bersahabat ya kita dukung karya-karya dari idola kita ya. Mudah-mudahan tentunya untuk idola kesayangan kita selalu diberikan kesuksesan nih amin ya robbal alamin. Untuk ke kabar berikutnya, para sahabat ada kabar yang sangat mengejutkan nih buat kita semua para fans ya, ada akun yang tentunya menyudutkan dari alasi kecurah ya. Kita dapatkan tentunya info dari akun polisi Leslar nih. Kita lihat di akun pribadinya. Di sini tentunya mengajak kita semua untuk mereport bareng-bareng nih. Tentunya akun yang ada di postingan. Ini para sahabat ya, yakni akun kasihan underscore dede, ini para sahabat ya. Jangan sampai lupa nih nama akunnya Tentunya kita diajak Barang-barang untuk meripot akun ini Para sahabat, ya, karena tentunya Akun ini Meresahkan warga kono aja nih Para sahabat, ya, kita lihat dalam caption Yang dituliskan oleh polisi leas Laris itu mengatakan, cus, report barang bareng Pilih sebagai berpura-pura menjadi Orang lain, ikuti langkah-langkahnya Di video ya, gas katanya Yo, para sahabat, ya Tentunya langkah-langkahnya ada dalam Instagram Polri Silesla sahabat ya cara merepot nih. Tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans nih yakni dari akun Instagram Solihadot Miftahu di situ mengatakan dalam kolom komentar Bu Pol izin share ke fit mama mau ajak saudara online mama buat ikut merreport juga. Wow, kompak banget nih dari para fans ya. Ada juga komentar dari khas underscore 793 situ mengatakan Cus ripot rame-rame buktikan kekompakan kita Dalam kebarbaran menumbangkan akun itu Yuk semangat persahabat ya, Kita harus menebar kebaikan saja Yang meresahkan tentunya Kita wajib kasih pelajaran masabatnya. Apalagi di bulan puasa ini Tentunya kita harus menebar kebaikan selalu persahabat. Dan untuk kekabar terakhir persahabat Selain tentunya kita mendapatkan kabar mengejutkan, kabar bahagia juga datang, Pak Sahabat Ya, di sela-sela banyak sekali orang-orang yang gibahin dedek Lesti Kejora, ternyata banyak sekali prestasi yang tentunya jarang kita ketahui, Pak Sahabat, Ya, kita lihat nih, masih di akun Instagram yang sama, tentunya polisi Lesti mengunggah persahabat ya prestasi yang diperahkan oleh dedek Lesti nih. Tentunya Lesi Kejora mendapatkan penghargaan luar biasa banget ya. Tentunya penghargaan pemuda inspiratif 2020. Anugerah tentunya syair Ramadan kategori host muda inspiratif. Wow. Ini tentunya luar biasa banget persahabat. Ya banyak sekali yang tentunya menggibahin dedek Lesi Kejora. Ternyata dibalik gibahan orang lain terdapat... Prestasi yang luar biasa yang didapatkan oleh DLS Kejora yang tentunya mendapatkan penghargaan sebagai kategori host muda inspiratif. Luar biasa banget Pak Sahabat ya, semakin banyak semakin bahagia aja mendengarnya sahabat mudah-mudahan tentunya, kebahagiaan juga selalu diberikan oleh idola kesayangan kita. Kita selalu doakan mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendukung dan mensupport buat Lesti tentunya, amin. Dan tentunya kita masih menunggu kejutan barunya hari ini Pak Sahabat ya, tentunya tunggu saja kabar dan info selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia, vitamin seger nih di hari ini Pak Sahabat ya, Tungguin saja kabar dan info selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini Pak Sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.